Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Insya Allah, kita selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan bagaimana menunjukkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, yang udah like, subscribe, comment, share. Terima kasih banyak ya. Yeah. Oke, teman-teman, kita lagi berada di depan kolam ikan koya. Ini tempatnya ada di SMKN 1 Kerawang Pas kemarin kita ke sana ambil waktu pembagian rapor. Teman-teman, uh, kalau ini Bang Ibran mau tanya ya, kalau lihat ikan gede-gede kayak gini, dipikirannya itu apa? Ngerasa terhibur atau pengen? nangkap itu ikan, terus dibakar, ngebayangin enak. bener gitu ya, dibakar ikan, pakai saus. <laughs> uh, ini kemarin sempat konyol sih, pikirannya. Bagaimana itu sempat konyol? Konyolnya gini, bentar lagi tahun baru. Uh, mungkin enak kali ya, kalau kita bakar-bakar ikan, ayam, atau bikin sate gitu. Nah, pasti disitu kan. Oh, uh, pikiran sih sebenarnya kepikiran pengen. Kalau nanti pas malam tahun baru kita bakar ikan koi, <tuh> <tuh> tapi enggak kepikiran nyuri. <tuh> <tuh> enggak, kita enggak kepikiran nyuri, enggak sampai ke situ ya. ya. cuman ya mungkin karena lihat ukurannya gede, jadi nafsu gitu. Jadi ngebayangin, mungkin kalau dibakar, tahun baru enak gitu. Kira-kira mungkin ada enggak teman yang pikirannya yang kayak gitu, yang sama kayak Bang Imran maksudnya. Kalau lihat ikan gede-gede kayak gini, di depan mata gitu loh. Kalau Bang Imran jujur nih, jujur ini ya. Kalau lihat ikan gede-gede di depan mata kayak gini, uh, pertama Bang Imran tuh ngerasa terhibur ya, treble ya, restuanya. Uh, ya mungkin ada pikir-pikiran yang agak ruwet, lihat ikan begini jadi buyar kan. Yang kedua, lihat gede-gede. Jadi nafsu. <laughs> uh, kayaknya enak benar ini dibakar ini pak dibakar pakai saus, terus makannya rame-rame. Malam tahun baru lagi, wow serunya luar biasa pasti. Gede gede gede. Sekarang kita bahas gedenya ya teman-teman. Uh, fakta dan kenyataannya ya, 80 mungkin orang kalau lihat yang gede itu jadinya nafsu nafsunya bisa jadi nafsunya gede gitu karena lihat gede kan <laughs> 20 persennya mungkin pas orang lihat itu gede ya mungkin dia takut takut apa coba takut nggak habis takut nggak habis kalau makan maksudnya nggak habis padahal kalau habis kan bisa taruh nanti bisa dimakan lagi atau bisa jadi pas lihat gede tuh ya dia ngerasa udah kenyang duluan, baru ngelihat aja udah kenyang duluan. Ada juga orang yang kayak gitu. Nah, bang Ipar menontonnya lagi nih. Ini teman-teman yang nonton video ini, boleh nih komen di bawah nih. suka yang gede, apa yang kecil. Ayo, ngaku. Jujur ya. Kalau gede-gede, kalau yang kecil-kecil gitu. Nah, kalau teman-teman yang nonton video ini suka yang gede-gede, beli sendiri ya. Tapi kalau suka yang kecil-kecil minta aja di kolam tetangga masa nggak boleh sih minta dikit gitu di pagi <gulis> giliran sama tetangga yang pelit aja borobor dikasih lu <gulis> dilempar bisa atau dihajar sama dia <gulis> ya namanya juga usaha ya teman-teman ya. Oke, teman-teman segini dulu ya, ngobrol-ngobrol sama Bang Imran. Ya mungkin kurang menghibur, kurang kocak, tapi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Bang Imran mengucapkan benar-benar terima kasih banyak. <tuh> nah, Bang Imran juga minta maaf kalau ada salah-salah kata, ada salah-salah omongan. Bang Imran minta maaf sebesar-besarnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you bye bye